cek cek balik lagi bersama Otong Spin Hari ini kita akan berbagi pola slot gacor. Hari ini khususnya pola slot gacor oleh Bos hari ini. Hari ini kita bawa modal fresh sekali. Seluruh modal rollingan 25.000 di R 8.000 kita langsung gaskan saja ya cari profit-profit manisnya ini. Adeh dah dah tik nih. Menbet 800 aja double cent kita coba. Putar 70, 50 kali quick ya ya semoga dapat free spin free spin berisi atau petir petir merah artinya yang pertanyaan kita, kita main di mana kita main di RTP 8000 poskusi itu water terjatuh solid sandero jaga dunia heret di sini WD berapa pun di perlunas posto, dan cuma di sini kalian bisa cek RTV game gratis di live 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri yuk langsung gaskan saja ke RTP 8000 untuk link gacornya saya sematkan di event komen ya bosku buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis di 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan game gamenya itu sendiri pastinya yuk langsung gaskan saja cocok-cocok manja di 8000 untuk link gacornya saya sematkan di event komen ya bosku yuk gaskan saja jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8.000 situ slot gacor tersolid solisandro juga dunia oh, akhir-akhir ya, ya, ya. betul game -nya, sur hari ini kita mencoba coba mencari profit profit manis dengan modal-modal tipis pastinya hari ini kita main bawa model rodengan di Rp8.000 rolingan mingguan ini 25000 kita coba cari profit profit manis dengan modal-modal tipis ya sur. ya buat kalian semua yuk dibantu like comment, subscribe-nya juga share-share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian pun tahu Bagaimana cara tetap profit dengan modal rollingan di kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor rolling besar ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor rolling besar hari ini info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor rolling besar hari ini rt slot gacor hari ini rt slot hari ini rt slot, slot gacor rolling besar ini jadi betulnya -betul memang jadi dibantu like komentar sharenya karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini setiap harinya buat kalian kalian semua ya pastinya dibantu like comment subscribe nya share share ke teman teman kalian juga boleh ya, ya. ke ke facebook boleh ke grup keluarga pun juga boleh lah bebas intinya lah ya seluruhnya nah dibantu dibantu dibantu ya seluruhnya waktu game nya seluruhnya kita tuh modal tipis mati nih melor rollingan mingguan doang semoga bisa jadi wd wd mantap lah ya seluruhnya ya naik naik 200-300 pun udah mantap banget nih kalau mau modal segini sih uroh free spinnya asal kita dapat free spin pertama 1000. 800 perak berarti dapat dapat jadi jadi manis sih kasih dong hmm, ungu boleh nih ungu, ungu biru. Nah, tuh biru lalu pertama ya belum mau caca mantap ini dong nih hmm, lumayan nih atas kuning boleh aduh-aduh kasih yang mantap-mantap kasih yang manis-manis ungu -manis kasih frisimu-fisim yang agak berisi dong mantap hmm, atas maka kasih petir lagi lumayan tambel-tambel kita kumpulin tambel-tambel petirnya dulu ya selalu ya masih sisa 9 kali lagi santai tenang kuasai ya seluruh ya Aduh pecahin dong uh pecahin dong Uus malam pecah kepala kau loh tuh hmm, nih hijau jadi hmm gendang susah tuh. Anjir. Anjir 6000 kah. 10000 lah, 10000 lah. Berkurasi 10 mah. Belum mau anjir. Beneran 6680 alam buat Hongkong Kong, dia langsung gasken saja beli 6680 buat pasar malam ini. Gagak gagak gagak pencan pencan pencan slur. Aduh aduh to to. isp belum ada di sini, semoga kita dapat petir-petir mantap di luar juga boleh loh. Ayo dong, us, kasih dong Birunya kuning, aduh hijau Loh, Kasih skater lagi anaknya Aduh, semua satu anjir Lumayan konek-konek Mantap, yuk lagi dong tampilnya Pecahnya lagi, mantap Merah, atas gelas kasih petir dulu Lumayan merah jadi juga. Aduh, sayang Seribu sayang, telur kuning kurang satu Loh, ya Lumayan lah ya, belas ribu Nice, nice Pertama nih Anjir, anjir, anjir Biasa bawa modal ya, lumayan-lumayan, lumayan ini lumayan deg-degan, lumayan dulu dek Ya, iseng-iseng aja record buat teman-teman kalian, buat teman-teman juga, kalau pengen main modal rollingan tuh caranya gini, gitu loh. Kita pahami dulu putaran-putaran Olympus juga, kita naik mati dulu putaran-putarnya enaknya gimana, main di quick atau turbo. Tapi ingat selalu cek RTP game sebelum bermain dan cuma di atas 8000. Kalian bisa cek RTP game gratis relev 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri. Kita naik bed ya kasih 1200 double chang aktif ya. Kuning jadiin dulu boleh kuning jadi. Aduh nanggung. Ayo dong mode barbar nih. anjir udah main dapat rismen ya seluruh ya. Semoga ini momen kita buat kasih wdwd -WD mantap lah ya. Coba di WD 300 lumayan kok oh, ini sih birunya konekin dulu biru aduh mayan nih kalau mahkota turun satu lagi uhuh uh, lumayan 12.000 lagi dong Aduh lumayan 12.000 kali empat menunggu 77.000 awal yang bagus us. yuk kasih lagi dong us kasih yang manis-manis lagi us awal muda bagus itu kali 20 konek mantap yuk Aduh kenapa petir cuk gue ngarep mahkota lo Anjir lu kasih petir Bang ngarapnya mahkota biar pecah sekalian itu karena kurang satu lu turunin petir di situ oh, tapi nggak papa lagi seluruh hoki hoki mantap dong pecahin lagi Us. merah kuning nanggung semua biru aduh lumayan biru nih harusnya pecah nih biru pecah de ternyata bukan lo kurang satu doang itu birunya ayo dong kasih tambahan enak nih kasih tambahan boleh dong tur kali dua konek main yuk biru ijo-ijo jadi sih ijo biru dulu ungu kalau gua ijo harus pecah ungu pecah mantap nih atas gelas kasih petir atas gelas kuning anjir kuning jadi aduh merah jadi aduh merah kurang satu gelas kurang satu juga tapi nggak papa tuh kita dapat sempak sempak shonal ya tuh masih sisa lima kali lagi kuning aduh biru kuning merah boleh jadi merah jadi yong hmm, mantap nih petir lagi anak nih lumayan ya sur 3000 kali 42 133 tuh kayaknya sih kita bisa widi di atas 500 nih bos enak nih bos ayo dong pecahin lagi anjir eh kelas-las-las Dor, kali dua oh, nol, mantap hai, gelasnya turun hai, hai, lagi anjir enggak mau tapi lumayan hai, kita bisa WD bisa WD modal 25 kita bisa WD 500.000 itu profit-profit yang mantap kali bosku yuk sebagai pemain modal aja pemain pencari profit kita utamakan WD di atas segalanya setelah kira kesempatan WD, -WD kan saja ya karena ini udah naik lumayan kita langsung gaskan WD kan saja terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like comment subscribe-nya bye bye seluruh